Sekitar pukul 9 WIB tanggal 5 Oktober tahun 2022 sejumlah lebih kurang 200 masa emak-emak yang mengatas nama Persatuan Peduli Lingkungan Merapi Bersatu, PPLMB, yang dikomandoi oleh Ibu Kartini. Tujuan mereka ke Simpang Servo mendapat informasi bahwa ada kelompok organisasi lain yang baru lahir di Kelurahan Lebuai Bandung, Kecamatan Merapi Timur. Apapun tuntutannya belum diketahui pasti untuk menghalangi kegiatan operasional PT. Titan itu. Menurut Ketua PPLMB Kartini mengatakan bahwa kegiatan ini adalah salah satu program kita dengan mitra kerja PPLMB dengan perusahaan batubara yang memang sudah aktif membantu serta kepeduliannya terhadap masyarakat yang terdampak debu. Sementara masyarakat yang terdampak debu sudah hampir semuanya dapat kompensasi berupa sembako di Kecamatan Merapi Timur Lahar. Tegasnya. Kami tidak akan menghalangi mereka untuk berorasi tapi perlu diingat tujuan aksi mereka itu apa harus jelas kalau masalah dispensasi itu bukan urusan PT. TITAN. Pasalnya PT. Titan mengelola jalan angkutan Batubara bukan mengelola jalan negara, itu urusan Gubernur Sumsel. Pungkas Kartini Hadir pada saat antisipasi sejumlah aparat dari Polres Lahat, Kodim Lahat diterjunkan ke lokasi. Hermansyah Sergap melaporkan dari Lahat.